Hai, aku Azman. Jadi dalam video kali ni, aku sebenarnya nak tunjukkan kepada korang semua macam mana cara aku, um, sebagai seorang penulis puisi lah, boleh dikatakan pun dia puisi uh, tulis satu puisi atau hasilkan satu puisi daripada E sampai Z ataupun orang kata daripada awal aku tulis um, dan sampailah proses akhir di mana aku tebitkan ke dalam blog aku lah. Jadi Video kali ni memang betul yang khas untuk menunjukkan perjalanan satu puisi itu daripada awal sampai akhir So sebenarnya aku dah lama dah nak buat video macam ni Cuma aku ada kekangan sikit iaitu aku tak mampu nak cari satu tema yang kata uh, bernilai Atau tema yang sesuai untuk dijadikan sebagai satu video lah hmm, Untuk video macam ni lah Dan tiba-tiba hari ni aku dah dapat satu idea iaitu aku nak dapatkan tema iaitu tema jangan pergi malam sebab kalau orang yang pernah pernah apa pernah baca puisi aku pernah baca esei bernisan aku memang aku akan cari tajuk dahulu atau temalah aku panggil dan barulah aku dapat tema yang aku ada tu aku elaboratkan sebagai isi satu BC tu Okey, jadi untuk malam ni, um, hari ni Sabtu kan, hari Sabtu 17 Julai. Malam ni aku dalam pukul sekarang dan 10 kut. Okey, aku akan buat tajuk, buat satu puisi berdasarkan tajuk jangan pergi malam yang telah aku setkan tu. Okey, untuk permintaan korang memang kali ni memang aku buat secara orang kata um, secara orang kata real time lah, real time writing ataupun kita tulis secara Tak ada rehearsal lah maksud aku. Aku tak practice lagi pun. Sebab memang aku memang nak tunjukkan the real process lah macam mana aku buat satu puisi tu. Kalau aku tunjuk yang aku dah buat jadi macam tak shock lah kan. So hari ni aku memang betul-betul nak tunjuk kat korang um, puisi jangan pergi malam. Dan isi yang aku dapat buat dalam masa yang berada uh, waktu ni lah. Dalam malam-malam. Waktu malam-malam macam ni lah. Okay sebenarnya aku nak buat pukul 12 malam 12.30 malam Tapi aku rasa aku akan ngantuk Ataupun aku akan tak ada lah So tanpa buang masa aku akan start Menulis kuisi jangan, jangan pergi malam tu uh, Sekarang lah Okay So kita mulakan Okey, berkenaan dengan cara aku menulis puisi, aku nak share kat korang sebenarnya aku ada satu cara lah atau kata method yang aku guna lah. Iaitu aku sentiasa buat puisi aku berpandukan uh, kepada bilangan rangkap dan bilangan baris. Ataupun orang kata aku ada size puisi tu aku dah tetapkan sebelum aku tulis puisi lah. Dan kadang-kadang size tu boleh berubah. Bila aku tulis puisi tu, tengok kalau tak sesuai, tak sesuai aku tambahlah rangkap. Tapi biasanya sistem yang aku guna adalah 4 darah 4 ataupun 5 darah 4 ataupun 6 darah 4 macam tu. Maksud-maksud nombor tu adalah Empat dalam empat maksudnya Empat angka empat baris okay, Kalau lima dalam empat Lima rangkap, empat baris So biasanya aku akan buat satu rangkap, empat baris lah biasanya So dia boleh pergi sampai empat rangkap, lima rangkap, enam rangkap Dan aku aku pernah juga tulis sampai sepuluh rangkap Bergantung lah kepada tajuk tu lah. Tapi malam ni sebab aku memang nak tunjuk cara saja, So aku akan buat empat dalam empat lah So kita punya struktur malam ni Struktur puisi ni adalah empat dalam empat Okay selain daripada empat dalam empat Aku akan juga buat orang um, kata Biasanya aku akan tambah lagi dua rang satu rangkap yang mengandungi dua baris atau tiga baris okay, Tiga baris, empat baris pun boleh um, Dan rangkap terakhir berfungsi untuk merumuskan atau menjadikan sebagai satu rumusan summary lah Kepada puisi yang aku nak tulis tu Okey, contoh ni kalau aku nak tulis jangan pergi malam. So, aku akan tambahkan lagi dua baris bila aku dah siap tulis jangan pergi malam tu. Okey, then kadang-kadang ada juga tajuk tu. Uh, tajuk puisi ni akan berada di um, rangkap takhir atau rangkap yang sum yang summarize kan puisi tu sebut So, untuk kali ni aku akan tambah lagi dua. Okey, macam tu lah. So, kita mulakan. Ini memang betul-betul uh, tak ada rasa lah. Okey, aku ada rasa tadi tapi aku rasa tarikh sajalah. <laughs> So, uh, jadi tanpa membuang masa, aku rasa kita boleh mulakan dengan rangkap pertama Okay, jangan pergi malam Okay, siap untuk rangkap pertama Okay, uh, rangkap pertama bunyi uh, Tak kala bola mataku memerhatikan bulan Perasaanku tenang tidak terperih That kerana keindahan objek cakrawala itu Fikiran ku terbang bersamamu Okay, nampak? Dia reklam dan orang kata perkataan yang habis-habis je aku guna Sebab aku jarang lah menulis puisi Dan aku cari dulu perkataan yang aku nak guna jarang, jarang lah, jarang sekali kecuali aku untuk pertandingan okay, Aku cari dulu perkataan yang orang kata memang wow Macam kata perkataan yang kata Unbeatable lah maksudnya Undefeatable, sorry um, So, um, untuk puisi kali ni Ini adalah rangkap pertama aku Okay, cakap tentang cakrawala. aku sebenarnya menulis puisi ada banyak tema lah kata Aku ada juga tulis puisi tentang cinta, aku tulis puisi tentang ketuhanan pun banyak Aku tulis puisi tentang persahabatan pun ada dan aku tulis juga puisi tentang pembangunan diri atau pembangunan jiwa Okay, so bila cakap tentang cakrawala, aku baru-baru ni aku ada tulis satu puisi yang bertajuk bola cakrawala. lah okay. Aku menggunakan metafora Aku memetaforakan alam, alam semesta Untuk meng, apa, mengekspresikan puisi cinta Dalam puisi tersebut Kalau korang nak baca boleh bacalah Tajuk dia Bola Cakrawala Okay so ini untuk rangkap pertama Kembali kepada Jangan Pergi Malam tadi ya Okay so Jangan Pergi Malam Rangkap pertama dah siap So kita pergi kepada rangkap kedua Okay, ni untuk rangkap kedua ya berbunyi, ramai di sini mengatakan bermacam-macam bahawa kegilaanku memuncak tinggi. Okay, apabila aku katakan yang ditunggu, itulah engkau, maha pujaanku. Okay, ni untuk rangkap kedua lah. Okay, kita tambung buang masa lagi, kita pergi kepada rangkap ketiga lah. Okay, ini untuk akak ketiga yang berbunyi Sayang sungguh aku terhadap malam ini dapatku merasakan kehadiran jiwamu setelah lelah di siangnya wah oh, mungkin telah buta aku di banyak okay, itu untuk akap ketiga ke ke lah. Ah, okay, um, satu lagi kalau korana rasa meja aku ni agak buruk ke apa kan? Kita okay, meja ini kan lama dah, kita okay, dah dah betahlah dengan aku kan. Tapi kalau korana se meja ni agak buruk ke tak sesuai ke dalam ni? Ah, tak apa, aku sebenarnya terbuka lah. DM aku, ah, DM aku tak private. kat Twitter, IG aku tak private. Um, dan kalau korana nak number pun boleh juga. Dan kalau korana sebab kalau nak pun seminiti. Aku terbuka saja lah. Kita okay, tak perlu katakan jenis lah. Kita nak pun seminiti. Aku terbuka okay, saja lah. tak perlu katakan jenis lah. Kita aku nak pun seminiti. Aku terbuka saja lah. nak pun seminiti. Aku terbuka saja lah. Dan insyaAllah aku kiasatkan dalam 50 puisi untuk engkau Kaisar untuk lah Dan aku kata puisi tu yang take its lah Aku konot-konot lah Padahal aku buat tak ikhlas pun <laughs> sekadar, sekadar ni lah aku kata apa Sekadar golawan tentang meja aku yang dikatakan usang ni Sebab kalau aku kan, hmm Aku memang simpan meja ni lama lah aku kata Dan hmm. Macam wallet aku dekat lah kalau orang kenal aku kan Wallet tu dah bertahun-tahun pun Dah jadi saralah berlabah pun Aku still pakai lagi sampai, -sampai hari ni lah Nak beli baru pun Saya sayang je Sebab wallet tu dalam 6-7 tahun dah Still aku pegang lagi lah macam tu Tapi kalau korang nak sponsor aku terima je Itu tak ada masalah kata <laughs> Okay so ni rangkap ketiga dah siap Kemudian kita pergi ke rangkap yang 4 lah Boleh dikatakan rangkap terakhir Kalau aku tak tambah 2 rangkap Satu rangkap yang terakhir satu yang dua baris tu Okay so Kita sambung untuk rangkap seterusnya Okey, ini untuk rangkap yang keempat. Yang berbunyi namun um, setelah warasku kembali bertegang uratku mencari bayangmu. Yang tak tatkala matahari menggantikan bulan. Eh, Jadi lain-lain Indonesia. Yang tak tatkala matahari menggantikan bulan itu hanya aku sendiri berteman keceles. Aku sebenarnya memang tak boleh tak boleh yang kata mendeklamasikan puisi atau sahajat lah. sebab memang aku memang tak boleh <laughs> mungkin aku tak naikkan untuk benda tu lah jadi kalau korang rasa macam aku baca tak sedap silalah baca kata kan aku menggalakkan korang untuk bacakan puisi ni dan mungkin kita boleh buat apa kita boleh sign orang kata MOU ke untuk kita buat uh, apa, kerjasama kerjasama apa kerjasama bisnes lah untuk kita <laughs> keluarkan, maybe kita boleh keluarkan album puisi Macam tu Aku buat puisi kau baca lah. Macam kan. Tapi benda tu agak raka lah. Okay, aku gurau je. <laughs> Jadi ini untuk uh, rangkap keempat dah siap. So untuk akhir sekali yang kuatkan sebagai rangkap uh, conclusion atau rangkap sebagai summary. Untuk aku samaraskan puisi Jangan Pergi Malam. Disebabkan oleh aku tak sebut lagi tentang kataan Jangan Pergi Malam dalam puisi tersebut. Puisi ni. Um, aku akan sebutlah benda tu untuk rangkap terakhir ni. Itulah tip dia kan kadang-kadang. Okay so... Kau kan mulakan menulis Tanpa melanggarkan masa lagi lah Okay, jadi akhirnya Puisi jangan pergi malam Siap Siap sepenuhnya lah kata kan So kat sini kita boleh nampak Rangkat uh, rangka pertama, rangkap kedua, rangkap ketiga, rangkap empat So empat darah empat Dan rangkat akhir adalah tambah lagi dengan dua Macam tu biasanya aku buat puisi macam tu lah Kalau aku nak cepat ke atau apa, aku tak ada idea So aku kan biasanya minimum empat lah empat darah empat macam tu Kalau aku rasa macam puisi aku tu banyak idea lagi aku nak cerita Aku boleh buat lima darah empat, enam darah empat Dan barang-barang ni aku, ada juga tu tulis tentang puisi yang sepuluh darah empat, sebelah darah empat Uh, macam itulah Tapi aku suka untuk melihat Kewisi itu sebagai satu kesatikan Jadi aku pun letak lah Empat tu fixed uh, Fixed untuk setiap uh, rangkap tu So nampaklah lah benda tu agak Orang kata balance Dan orang kata kemas Macam itulah Even tulisan tak kemas kan Tapi Dan aku juga tak Ni tau orang kata Tak fix kan dia punya kata Bunyi dah yang sama Dekat belakang Apa nama dia je ya? game okay, macam tu. aku tak, tak, tak fix kan lah Contohnya bulan, terperi Takde lah semua bulan Kelantan uh, takde lah macam tu Bulan, Kelantan, pesakaan air Takde macam tu kan Nampak aku benda tu Yang um, kata Dia tak ni lah kan uh, Aku tak fixkan bunyi kat belakang Sebab aku rasa macam Kalau nak fix kat belakang uh, Macam pantun lah pula kan Tapi benda tu dia benarkan Cuma aku tak berapa suka Atau aku tak berapa perkenan lah So nampak aku tak bulan Terperi itu bersamamu Bukan bahasa memoyang tu, TV3 tu kan. Macam-macam, memuncak tinggi, ditunggu pujaanku ini jiwamu, siangnya, dibuatnya. Ha, dia tak dia fix lah. Tapi, orang kata benda tu tak tak menjadikan puisi kita tu sebagai kesyaratan. Sebab kita tak ada belakang yang sama. Kadang-kadang orang nak tulis puisi ni, dia fikir belakang, aduh, aku tak jumpa perkataan yang sama lah, perkataan yang, yang sesuai kat belakang. Tak apa. Sebenarnya benda tu tak tak berapa penting sangat. Tapi yang penting sekali adalah pemahaman atau orang kata, Penyusunan kata-kata tu Yang menyebabkan puisi tu cantik lah Kata macam tu Sebab contoh dalam dunia ni lah kan Tak ada yang Tak ada lah kata kata satu benda tu Yang tercantik Kalau kau bercinta je lah kan Kau boleh kata Okay perempuan ni yang paling cantik sekali kau boleh jumpa Tapi Jadi hakikatnya tak ada benda pun yang kau boleh fix kan Oh ni lah paling cantik Ni lah benchmark kau tak Sebab benda tu adalah ada Kata uh, subjektif lah kan Macam-macam aku macam, macam, macam, macam tu lah dan macam tu lah aku memandang puisi. Aku tak aku tak pandang satu puisi tu best satu tak sebab bagi aku puisi ni adalah satu benda yang kita menyimpulkan perkataan untuk menjadikan dia satu ungkata penyampaian yang uh, paling indahlah bagi bagi aku. Sebab kalau, kalau bagi aku kata-kata yang terindah adalah Al-Quran kan, Kita kan admit lah benda tu kan Sebab kata-kata Tuhan Tapi selepas kata-kata Tuhan Kita manusia boleh buat kata-kata yang indah juga Dan itu lah aku panggil sebagai puisi Jadi benda tu dia tak fix lah Kalau semua manusia boleh buat Semua manusia buat cara yang sama Itu nak kata puisi ni Tidak kata, tidak menjadi objektif ni lah Tidak, tidak membawa kepada objektif, tu, objektif tersebut Okay apa saya itulah cukup lah untuk aku berceramah di sini kan Tapi nak katanya puisi ni dah siap ni uh, adalah proses yang seterusnya iaitu proses menerbitkan puisi jangan, sam jangan sampai malam jangan pergi malam tu ke dalam blog aku. Okay, ini adalah biasanya proses yang aku memang akan buatlah iaitu menerbitkan terus puisi tu ke dalam blog aku. Okey. Um, tapi sebenarnya secara jujurnya memang aku aku nak bagi yang sebenarnya aku bukanlah seorang yang menulis puisi di atas kertas sebenarnya. Okey, benda tu sebenarnya aku jarang sangatlah buat. Kadang aku buat pun kalau benda tu, kalau untuk pertandingan atau apa-apa yang kata untuk perfection lah. Tapi kalau untuk puisi yang biasa aku tulis hari-hari ataupun 23 hari sekali tu, memang aku jaranglah sebenarnya uh, tulis di atas kertas. Aku akan terus tulis dekat blog sebab aku memang um, menyunting tu aku tak buat. Maksudnya, aku jarang edit balik lah. Aku um, kata, aku jarang edit balik semua puisi-puisi yang aku dah tulis. Um, biasanya, aku akan memin kan originaliti tu daripada awal sampai habis lah. Okey, so sekarang ni adalah interface, eh, interface di mana aku uh, a puisi ke dalam blog aku tu. Jadi secara ringkasnya, okey kita mulakan proses tersebut. Okey, jadi ini adalah hasilnya. Ini adalah hasil setelah kita menerbitkan ke dalam uh, blog. Jadi Alhamdulillah, uh, blog uh, blog sorry. Alhamdulillah, jadi puisi Jangan Pergi Malam telah pun live di uh, blog akulah. Okey, ini adalah hasil yang telah kita buat yang selama berminat-minat ni kita tulis. Jadi begitulah cara aku menghasilkan puisi daripada A sampai Z yang aku katakan sebelum ni daripada aku mula-mula tulis dan sampailah aku menerbitkan puisi tu dalam blog aku Jadi sekarang ni aku nak tahu apakah cara yang korang gunakan untuk korang tulis puisi korang uh, adakah sama atau lebih kurang dengan cara aku dan let me know in the comment section dan kita jumpa lagi dalam video akan datang